Real Madrid Dapat Angin Segar Dalam Perburuan Hendrik Peluang Real Madrid untuk memenangi perburuan Andrew kembali terbuka. Wonderkid Palmeiras itu seolah memberi harapan baru kepada Los Blancos. Hendrik menjadi rebutan klub-klub besar Eropa usai mampu menembus tim utama Palmeiras baru-baru ini. Dia melakukan hal itu saat masih berusia 16 tahun. Tak heran jika klub seperti Madrid, Paris Saint-Germain, PSG, Chelsea, Manchester City hingga Liverpool tertarik memakai jasanya. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan pemain bernama lengkap Andrew Felip Mureira di Sousa. Chelsea sempat mendapat angin dalam perburuan Andrew. The Blues mampu mengundang sang pemain dan keluarganya untuk mengunjungi pusat pelatihan klub. Madrid yang tak mau menyerah turut mengundang Andrew beserta keluarganya ke ibu kota Spanyol. Undangan tersebut kemudian mendapat sambutan hangat. Rombongan Andrew dan keluarganya dijadwalkan berkunjung ke markas Madrid pada akhir bulan ini. Hal tersebut menjadi lampu hijau bagi tim yang dipimpin Florentino Perez tersebut. Kami akan pergi ke Madrid pada akhir bulan ini. Setelah pertemuan di sana, Real Madrid akan menunggu tanggapan dari kami untuk melihat apakah mereka harus datang dan mengajukan penawaran ke Palmeiras, kata ayah Hendrik Douglas kepada UOL Sport Palmeiras diyakini akan membandrol Hendrik dengan harga sekitar 60 juta euro. Angka tersebut harusnya berada dalam jangkauan Madrid. Real Madrid Pertimbangkan Untuk Merekrut Adrian Rabiot Di Jendela Januari Real Madrid dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk mengontrak gelandang Perancis Adrian Rabiot senilai 20 juta euro dari Juventus pada jendela transfer Januari. Laporan di Italia, Calcio Mercato Web menyebut Adrian Rabiot bisa meninggalkan Juventus di jendela transfer Januari dan siap melepaskannya di musim dingin. Real Madrid awalnya mempertimbangkan untuk mengontrak Rabiot dalam transfer bosmen tahun depan. Tetapi, laporan itu mengklaim bahwa mereka mungkin meluncurkan serangan untuk gelandang Prancis pada Januari. Di tengah ketidakpastian seputar masa depan, Dani Sebalas, Real Madrid mungkin perlu mendatangkan seorang gelandang pada musim dingin mendatang. Selain itu, Luka Modric dan Toni Kroos akan memasuki akhir karir mereka sebagai pesepak bola profesional. Jika Carlo Ancelotti mungkin terlihat memiliki sumber daya tambahan di paruh kedua musim yang sibuk, ketertarikan pada Radjae masuk akal bagi Real Madrid menuju jendela transfer Januari. Label harga pemain mungkin tidak menimbulkan masalah bagi Los Blancos dengan Juventus menuntut sekitar 20 juta euro untuk berpisah dengannya. Tetapi dengan beberapa klub Liga Primer Inggris termasuk Chelsea juga tertarik pada gelandang Prancis Real Madrid perlu menentukan dalam beberapa minggu mendatang. Jika tidak, gelandang Prancis itu kemungkinan akan kehabisan kontraknya dengan Biancinoi sebelum pergi sebagai agen bebas di jendela transfer musim panas. Hazard sering cedera, salah tim dokter Madrid. Hazard dibeli dari Chelsea pada 2019 dengan bandrol 100 juta euro. Fajar, Madrid membayar mahal Hazard karena performanya di Chelsea begitu luar biasa. Dia membuat 110 gol dan 92 asis dari 352 penampilan selama 7 tahun di klub London Barat itu. Kebetulan, saat Hazard datang, Madrid baru saja melalui musim yang buruk tanpa trofi karena ditinggal Cristiano Ronaldo. Sayangnya, harapan Madrid tidak sesuai kenyataan di lapangan. Boro-boro tampil bagus, Hazard saja kesulitan cuma untuk tampil rutin setiap pekannya. Hazard baru tampil 72 kali sepanjang empat musim membela Real Madrid dengan rataan main cuma 49 menit. Pemain Belgia itu lebih banyak menghabiskan waktu di ruang perawatan karena tidak henti di bebat cedera. Pada Maret 2020, Hazard melakukan operasi penanaman plat metal di tulang keringnya dan malah jadi masalah. Tim Dr. Madrid disebut punya andil dalam badai cedera Hazard karena telah mencabut plat tersebut. Cedera pertama saya didapat usai laga kontra Paris Saint-Germain dan yang kedua sekitar tiga bulan kemudian. Ada dua tambahan retak di tulang saya. Problem selanjutnya berbeda karena itu infeksi yang ditimbulkan pelat tersebut, ujar Eden Hazard seperti dikutip ESPN. Saya sebenarnya ingin dioperasi lebih cepat, tapi klub bilang itu mustahil. Kamu tenang saja, kami sudah bicara dengan para dokter. Masalahnya bukan pelat, tapi semuanya tetap sama di tahun ketiga, cedera lagi, cedera lagi. Saya tidak ingin bilang ini salah klub, tim dokter, atau operasi. Menurut saya itu karena banyak hal. Hensi Flick terkesima lihat perkembangan Rudiger di Real Madrid Hensi Flick tidak pikir panjang untuk memanggil Antonio Rudiger ke timnas Jerman. Back Real Madrid kembali jadi pilar utama di Piala Dunia 2022. Tidak ada alasan bagi Flick untuk tidak memanggil Rudiger. Dia adalah salah satu back terbaik yang dimiliki Jerman saat ini. Pengalaman di kancah internasional pun sangat luar biasa, apalagi sang pelatih melihat perkembangan sang back selama memperkuat Real Madrid sangat signifikan. Anthony Rudiger telah berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir, kata Hansi Flick. Dan dia pilar tim nasional dan sekarang juga di Real Madrid. Saya pikir sangat bagus untuknya pergi ke Spanyol karena dia semakin komplit di sana, ia menambahkan. Piala Dunia 2022 akan menjadi piala dunia kedua untuk back 29 tahun. Sebelumnya ia bermain di Piala Dunia 2018. Akan tetapi, hanya sekali Antonio Rudiger tampil di Rusia. Ia dimainkan Joachim Low, pelatih Jerman, kala itu saat mengalahkan Swedia di fase grup. Sisanya, mantan bek Chelsea hanya duduk di bangku cadangan. Dia masih kalah bersaing dengan Matthew Mulls dan Jerome Boateng. Kali ini, baik Boteng dan Hummels tidak dipanggil ke Qatar oleh Hansi Flick. Kondisi ini tentu bisa jadi ajang pembuktian untuk Rudiger. Di Qatar nanti dia bisa mengambil langkah selanjutnya, dia bisa mencapai level berbeda setelah di sini juga. Tutup pelatih dia Panzer.